teman-teman, pernahkah kalian melihat ombak memecah di sela-sela karang yang eksotis? Kalau belum, kalian harus ke tempat ini, Karang Taraje Karang Tarajay berada di wilayah Kabupaten Bayah Provinsi Banten, tepatnya di kawasan Pantai Sarawana yang terkenal sangat eksotis ini. Keunikan dari tempat ini adalah sekumpulan karang-karang di pinggir pantai bersusun seperti tangga, maka disebut oleh warga sekitar sebagai karang taraji. Taraji artinya tangga. Ini adalah tempat wisata yang wajib kalian kunjungi. Kalau enggak, rugi loh. Jangan lupa, nantikan tayangan utuh episode Karang Taraje di Sintri.